Halo Bill kids. Halo Bill kids, Salam dari Boy ya, Salam dari Uncle Boy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiting Lesus dimanapun pun di kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel Youtube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terhangat terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi semua semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat, tentunya seputar Ayu Ting Ting. Ada yang spesial nih di ulang tahun Birkins kali ini, dan sesuatu yang sangat luar biasa pastinya nih, ya. Tentunya ada ucapan dari Uncle Bo William khusus memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Birkes Humairah ranjak Yang kemarin merayakan ulang tahun yang ke 9 tahun Spesial banget karena ucapan Boy William dimasukkan ke channel YouTube-nya Kisiu TV Pemirsa Dari sekian pria yang pernah dekat dengan Ayu Ting Ting sekalipun Boy William adalah salah satu pria yang spesial dia untuk tahun ini sepertinya karena sangat dekat dengan Ayu Ting Ting dan juga Bilqis Humairah Rajak dan spesial memberikan ucapan untuk Bilqis Humairah Rajak. Wah spesial banget dan langsung diterima ucapannya ya Oleh Ayu Ting Ting dan juga Bilkis tentunya wah, wah selamat deh untuk Bilkis Uncle Boynya baik banget nih Ditunggu hadiah spesialnya ya dari Uncle Boy Dan ini langsung suasana meriah Pesta ulang tahun Bilkis Humairah Rajak Yang menghabiskan puluhan juta rupiah Yang dibagikan kepada para tamu undangan Dan juga saudara-saudara yang hadir di sana. Dengan tema hitam polkadot dipadu padankan dengan pesan balon yang sangat luar biasa, menambah cantik ke ruangan, dan juga suasana ulang tahun milik Tentunya, bagi sahabat semua yang penasaran seperti apa keseruan dan juga ucapan spesial dari Boy William, untuk anak gadis tercinta dari Ayu Ting Ting, semua bisa langsung ke channel YouTube-nya Kishu TV. Di sana, spesial disajikan untuk sahabat semua di rumah yang ingin melihat lihat pesta ulang tahun dari Bily Kids kemarin dengan nuansa yang sangat menyeramkan namun sangat mengasikan. Bagi semua selamat menyaksikan semoga menghibur. Mimi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bily Halo Halo Bill Kiss, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Selamat Uncle Boy, semoga selamat Uncle Boy, semoga selamat Uncle Boy, semoga sehat selalu, semoga sehat selalu, semoga sehat selalu, panjang umur, panjang umur, panjang umur. Bu jadi orang yang pintar soleh dan segalanya. Pokoknya segala hal sapi ya, pokoknya segala hal sapi ya, pokoknya uh, segala hal sapi ya. Enggak kuat deh, enggak kuat deh. <s paralyzed> oh, oh my god. Sukak nggak? nggak kuat deh, nggak kuat deh. suka nggak? terima kasih teman-teman. ya dan saudara-saudara yang Tante Rika, terima kasih banyak. Masya Allah, ke ulang tahunnya besar banget. Ya Allah, Tante selalu aja Si Birgit suka Korea. Masya Allah. Tante, terima kasih banyak ya. Tante sehat-sehat sama Om. Juga salam sama Raihan dari Birgit. Terima kasih.